Oh, oh, oh. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT Manto guys Nah kali ini saya ingin berbagi video tentang Bagaimana cara memperbaiki laptop asus X441N kerusakannya Ini dicolok charger Lampu powernya nggak menyala atau enggak hidup sama sekali Ini laptop, kita colok charger guys Gak ada tanda-tanda kehidupan, ya guys. Oke, okay, sebelum kita masuk ke tutorial atau cara memperbaikinya, mendingan kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini, ya guys, untuk mencopot terus channel YouTube saya. Nah, jika sudah, klik subscribe, like, komen, dan share -nya. Yuk, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke yang pertama kita lakukan adalah Sedia dulu satu buah obeng Seperti ini Obengnya saya lengkapi Dengan magnet saya di sini Biar enak meletakkan Baut-baut yang kita ambil Yang pertama kita lakukan Buka Baut-baut yang ada di bagian bawah ini ya guys Nah bagian-bagian bawah ini Seperti ini saya buka habis Oke tunggu dulu saya buka bautnya ya. Nah ini telah saya buka semua baut-bautnya sudah saya ambil baut yang ada di bawah ini. Ingat jangan sampai satupun yang tinggal baut-bautnya. Kemudian kita buka seperti ini. Nah, kemudian kita buka konektornya. Nah, ingat jika lap, tipe laptop Asus X441N yang ada tombol powernya di sini, jika rusaknya mati total atau nggak mau ditekan tombol power Ini menyala, rusaknya adalah keyboardnya harus kita lepas kemudian kita nah saya buat keyboardnya guys, telah menyala jadi itulah akan memperbaiki laptop ini bermasalah pada keyboardnya ya guys. cukup sekianlah video kali ini. terima kasih, mantap.